halo sob guys baiklah semoga balik balik lagi semua gua dan kita hari ini bakalan mainin lagi super Liminal. ini udah chapter ke tujuh ya berarti ya guys 7 dan gua nggak tahu judulnya apa nggak uh, bisa lihat di sini masalahnya gua bisa lihat ketika gua ngecek di uh, option yang nggak ada di sini baru aja dilupakan aja ya di sini sekarang kita balik lagi ke 3 AM. gua nggak tahu apakah cerita kita bakalan balik lagi ke stage-stage yang sebelumnya ya tapi kita coba aja matiin dulu dan ya gue mau ngasih tau dulu buat kalian yang belum subscribe subscribe sekarang karena subscribe itu gratis jangan lupa buat like dan share ke teman-teman kalian karena itu bakalan ngebantu buat buat ngembangin channel gue ya guys and ya yeah. Di episode kemarin kita itu mengalami perspektif sebagai hewan atau mungkin boneka atau pokoknya benda kecil lah ya. Kita ngelihat dunia itu dari perspektif benda yang sangat-sangat kecil. Jadi perspektifnya itu ada di bendanya bukan di kitanya. Buat kalian yang masih nggak ngerti kalian bisa cek ke video sebelumnya. Nanti yang ada yang ada bakal yang bakalan juga muncul di end screen ataupun di cards di atas di mana sih biasanya gua cards. Ya pokoknya ada di atas sekitar Sono, iya, yeah, sono, iya, yeah. iya, yeah, guys, jadi jangan lupa buat dicek juga. Kita bakalan mainin aja game ini sekarang. So, ya, yeah, guys, kita keluar ini langsung ke gudang, ya, yeah, guys. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your somnascult experience in 10, 10 9, 8. 8. Error, error logged by orientation protocol. Stand by for analysis. Yang gue bingung kenapa kita keluar dari ruangan langsung ke gudang gitu ya kan. Biasanya kan kita Analisis di kayak di hotel gitu. Jadi kata kita kita tuh mengalami hal yang disebut sebagai ketakutan atau fear ya. Was ya hopelessness oriented. conclusion. Conclusion what? Impossible. Reformulating. Reformulating. Jadi kesimpulan dari mesinnya sendiri mengatakan itu impossible. The somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency jadi kita, kita masih perlu mengalami lagi somnaskulp terapi ini. Continue with somnaskulp therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. What? No. Nani? Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Nah nih, jadi kok kita balik lagi ke sini? Ntar ini gua nggak disuruh ngulang kan? What kind of Silent Hill reference is this? Jadi kayak Silent Hill. Ini gua looping lagi ke dalam sini, terus gua keluar ke sini. Gue keluar sini tuh kan balik lagi ke sini. kok gua langsung buka pintunya, nggak bisa ya. Gue mesti matiin dulu alarmnya, dan mungkin gue bisa melakukan sesuatu yang lain. Terus aja balik anjir. Nah, lo, kenapa lagi nih? Nah, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, gua ngerti lo, ngerti. lo, arah perspektifnya kebalik. Kita nih sekarang ini lagi ngadap ke atas. Ya, ini berarti itu kita lagi ngadap ke atas, guys. Atas atas ono, oh ya atas ono. Oh dan kalau sendiri kita lihat ke bawah sini nih kaki kita ya. Jadi tempat ini arahnya udah berubah, gravitasinya ke sono. Ya, yang lagi ditunjukin sama kenapa kasur ini kebalik. Jadi kita masuk ke pintunya pintunya dan jatuh kemana mana gua nggak tahu. Kenapa kasurnya bisa begini by the way? <laughs> gue juga nggak tahu. Yang pasti itu Terus ada sesuatu hubungan yang perspektif ya, seperti biasa dan wow, looks delicious. Tapi saya kita nggak bisa makan. Dan kalau kalian yang lapar jangan lupa makan ya. kasihan Nggak. Jadi gue mesti kemana ini? Kok begini amat? Eh uh, ini bisa dibuka? No. Let's see if we can see something from here. No. Uh, what? Oh ini adalah ram. kalo gua matiin lagi Ini gua nggak ada atas bukan sih? Oh enggak, bukan Ini gua balik kemana sih sebenarnya? Ada tembok dari uh, What? Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Ini, ini, ini, gue, gue mesti ngapain cuy? The heck am I supposed to do? Oh, oh, ini bisa dimasukin rupanya ha, ha. Let's go. Nah, oke, okay, nice. Nah, sekarang kita bisa keluar dari sini ya. Oke, okay, kita barusan keluar dari ini ya. Barusan keluar dari somnaskal terapi yang seharusnya memperangkap kita. Oke, okay, apa ini? Ini maksudnya, thank you for completing the somnusculpt standard orientation protocol. Before, Before you begin the first phase of therapy, first of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. <tose> Jadi, di barusan sendiri bilang kalau seandainya dream state ini fragile, fragile itu maksudnya rapuh, ya. Jadi, keadaan bermimpi ini tuh sebenarnya rapuh. Gua gak ngerti maksudnya rapuhnya tuh apa Huh? <tose> kok. Gravitasinya tiba-tiba berubah. What the heck? That's cool. Um, oke. Okay. Berarti kayak gue mesti lewat sini ya. Nice, kan? Nah, gue jatuh mana lagi nih. Ini bisa gue buka mungkin? Enggak sayangnya. And. Suci Tegum. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oke okay, kita bakal memanfaatkan apa yang telah kita pelajari di di yang sebelumnya buat untuk. Oh nggak jadi. Ini ada ini ada jalan di sini lumayan. Um, Oke, okay. ya gue ngeliatnya agak puyeng sih. Gak cuma kalian doang, gue juga puyeng kok ngeliatnya ya. Secara perspektif jadi kosa deh kalian yang mengalami motion sickness ya maaf. Gue yakin kita mau masuk ke sini karena ini ada lubang yang cukup obvious kecuali ada lubang lain di bawah sini yang seperti yang tidak ada. Jadi ya, let's go here and let's saving good. Berarti seperti kita berada di jalan yang benar dan kita seperti mau selamat sini dan gimana cara kita naik sono by the way. Oh, tinggal lompat seperti ini Tadi course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire trial by fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Sendiri nyadar, si Dr. Glenn Pierce ini sebenarnya nyadar bahwa kalau seandainya... oh my god Perspektif yang kita alami ini sebenarnya bikin puyeng ya. Ya tadi gue barusan mau ngambil kubus seperti yang kita lakukan di chapter yang sebelumnya dan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue jatuh. <laughs> Oke okay, itu something unexpected. Berarti mereka emang udah desain seperti itu ya. Kok gue bikin tangganya agak-agak. Kok jatuh gue juga. <laughs> ini ini yo. Yo, yo, dude Ini mah bukan perspektif lagi namanya Ini mah Gue, gue kayak ditipu secara alami Untuk Untuk lewatin jalan ini gak sih namanya Oke, okay, udah nyampe di sini Terus uh, ini ngalangin gue Oke, okay, dan minggir Oke, okay, gue udah lewat masuk ke lift Gue gak tau sih ini Ini, ini, ini kenapa? Kok kayak mau Kayak hampir kiamat What the heck? Exit temporarily moved. Where? Oh ini Ke belakang Oke okay, sip Jadi kita nggak perlu terlalu panik ya Ini pintunya ketutup gak bisa Terus ini on west Zero one east Oke okay, kita keluar lewat uh, Ini Oke okay, nice Wait what? Bentar bentar, bentar bentar bentar Oh jadi begini lagi Kalau kita balik sini bisa nggak? Gak bisa ya Terus gue mesti ngapain by the way seperti gue baru mengerti guys, setelah setelah hampir 5, 5, 15 menit muter-mutering ginian ya muter-mutering Gue baru ngerti, Kalau seandainya kita ngadep ke sono Pokoknya ketika kita keluar dari loop ini ya, ketika kita ngadep ke sono, kita akan selalu bertemu dengan tembok Kita akan selalu bertemu dengan tembok, mungkin itu maksudnya dari yang tadi kita lihat di, di lift itu kok seandainya exit temporarily move Jadi kita mesti ngeliat ke arah yang berlawanan dari exitnya yaitu misalnya exitnya ke arah sini, kita mesti ngeliat ke dulu dan bikin yang di sonor jadi tembok. Baru kita masuk ke sini. Seperti emang ya Iya nggak sih? Let's try Kalau sendirian arahnya ke kanan, berarti kita lihat ke kiri dulu. Kiri tembok, baru kanan yang bener. Oke. Okay. Next. Uh, kita tengok ke kanan dulu. Baru ke kiri. Ya, yeah, oke. Okay. Terus, ini ke kiri. Berarti kita ke kanan dulu jadi tembok. Oke, okay. next. Oke. Okay. Kalau kita lihat ke kanan harusnya yang benar, berarti kita tengok kiri dulu, kiri tembok. Oke, okay, kita keluar. I got it. I got it. I got it. Jadi itu maksudnya dari, ya, temporary move. Jadi ceritanya tuh dipindahkan dulu gitu. Ini maksudnya apa? Oke, okay, sekarang maksudnya ini apa? Uh, ya, yeah. kita coba naik ke atas ini bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Kalau gue ini jadi kecil, terus kita naik sini, misalnya. Ini ceritanya bisa diambil nggak sih? Uh, Kalau gue masuk sini. Jadi ini bukan. Jadi ini bukan. Loh, kok? Terus gue kemana? Terus gue hilang tiba-tiba. Oke, coba kita taruh di sini. Uh, naik sini dulu. Gak bisa dong. Agak-agak uh, jauh dikit. Asik. Nggak bisa juga dong. Oke, rada gede dikit. Naik. Nice diseambel for the hair lompat ke atas oke okay. road closed who cares masuklah tetap oke okay, kita masuk ke puzzle berikutnya ini apa kalau kita taruh di sini bisa enggak loh kok Kalo... apa nih finally while we respect the unique progress of every patient you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams Derby entering a state in which you will not be able to wake up even with the help of triggering mechanisms. Oh, dia dia baru bilang ada ada kemungkinan kalau sendai kita ini bakalan kayak apa ya menghabiskan jumlah dimana kita bisa keluar dari mimpi karena kita terlalu banyak bermimpi ya mungkin itu yang disebut sebagai maksimal tuh 5-6 mimpi per per orang dan kita tuh udah nyampe mimpi ketujuh ya by the way makanya kita kayak ke kunci gitu dan ini kayaknya kenapa lagi nih malah jadi cat dong yang pun terus gue musik sini gue naroin gue ngambilnya bisa gak nih nah ini baru bener oke okay, nice uh, gue bisa ambil ini lagi balik balikin sini dong nah, sip. Gua gak gue nggak akan balik juga sih tapi ya untuk jaga-jaga gitu kan Terus, ya ini gue tahu sih ini pintu pasti gue lewat sini dan langsung jatuh. Ini bukan kita balik ke tempat yang awal ya. Kalau gue balik ke sana itu kayak pintu ketutup dan nggak bisa dibuka. sip uh, Ini juga nggak bisa. Terus, where the heck did I just transported? Get transported to? Well then, uh, taro di ini kalian. Nih, taruh di situ nice Lompatin, naik oke okay, good kasurnya kenapa tiba-tiba di sini dia kalau gua masuk sini bisa kan ya harusnya oke okay, ini ya ini kan tempat yang lama ya kalau gua ngambil ini bukan ini, dia lantai jebol ya what ini gua kemana lagi coba ya bun yo gue hilang kemana-mana lagi nih ini apa 3am Ternyata cuma gambar oke okay. perception is reality uh, gue nggak tahu ini harus kemana by the way nggak ada jalan apa atau apakah gitu oke okay, lurusin lagi lurus terus harusnya gue nyampe di satu tempat lurus lagi kanan kiri kanan Atau gua perlu lewatin ini ya? Ada nggak Dia nggak ada tanda panah, berarti lurus lagi ga? kalau kesini? Nah! Nice! Sebenernya gua masih agak-agak ngerti kalau yang soal lift itu ya Mungkin nanti kalo sendai gua liat walkthroughnya gua bakalan mendapatkan jawaban Tapi ya gua kata tau itu apa Oke seperti kita udah... What? What? What? Tadi bukan meja ya? Kok jadi... berubah jadi cat doang sih? Oke okay lah, ini sumpah. Ini yang cara ini Tengah tuh benar-benar ini. Alarm, mencari, kaya mencari kaya mencari kaya. What? Kok tiba-tiba gue ada di luar aja sih? Maksudnya ini mah Gua... gue nggak tahu sih. Malah gue puyang sumpah ngeliat ngeliat kayak gini loh. Gue bener-bener bingung loh. Gue bener-bener bingung sumpah. Uh, what the heck? Oh nggak ini cuma tembok guys. Terus ya ini cuma tembok guys. Gua kalau sandainya ke solo juga cuma tembok. Gua yakin ini juga cuma tembok sih. I'm sure this is just a wall, isn't it? Ya tuh. Ya gue yakin ini semua tembok sih. Meskipun sebenarnya dia 3D tapi ya ini bakal jadi tembok juga kan dan ya tiba-tiba ini muncul nggak tau dari mana. <laughs> nggak tau dari mana tiba-tiba nih ginian muncul nih nggak tahu nih gue nih kan kalau seandainya gue klik alarmnya gue yakin tiba-tiba gue balik ke kamar gue ya nggak nih Tuk -tuk. the heck the heck yo yo yo Oke, gue nggak... Oh my god, sumpah ini episode paling... Ini chapter paling bikin pala puyeng enggak sih? Gue pikirin dollhouse tadi, gue pikirin dollhouse yang sebelumnya itu udah cukup moyengin. Ternyata ini lebih puyeng lagi ya, guys. Iya. Jadi, gue juga nggak bisa jelasin terlalu banyak soal yang tadi ya. Karena itu ceritanya pun gue nggak tahu gitu. Kayaknya yang gue tangkap sih cuma satu hal. Patients do not have access to this dream. do have access to this dream. Ya guys, kita bakalan bahas tentang chapter yang ini di episode selanjutnya, ya, guys. Ya, hal yang gue tangkep dari chapter kali ini adalah kita... <laughs> Kayaknya udah nyampe titik di mana mimpi kita tuh bikin semuanya jadi error gitu loh. Karena kita udah terlalu banyak bermimpi. Kan yang dari awal juga udah di, udah di apa udah di warning gitu kan. Secara secara normal tuh orang coba bisa tahan sampai 2 sampai tiga mimpi. Kita udah nyampe ke mimpi keenam dan di papan yang kemarin Five to Six Dreams is the absolute limit. Was the emergency protocol to the emergency protocol di episode kemarin. Kita juga dilihat kalau maksimal itu 5-6 mimpi. Dan di mimpi ketujuh kita bikin semuanya error dan bikin jadi labirin. Ya, itu bikin perspektif gue sekarang cukup puyeng sih. So, yeah guys. Kalau uh, kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk leave a like. Share dengan teman-teman kalian. Dan ya, jangan lupa buat subscribe buat kalian yang belum subscribe. Yang baru datang ke channel gue, hi. Ya, yeah. thank you for watching. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Happy gaming Bye-bye.